Dukapkan X dalam sebutan Y Firman Allah Barang siapa yang menyusahkan orang lain kelak di akhirat akan disusahkan oleh Allah Adalah 6 dan berapa jumlah bilangan PAK yang boleh dijual Berikan alasan anda Saya tak nak tolong Salina Saya tak nak tolong Salina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya andy di channel andy deka oke okay, cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cek HP jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy jaga kesehatan cuy karena kesehatan itu mahal sangat harganya cuy Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi requestan teman-teman ya yang datangnya dari Instagram ini Sebenarnya requestannya sudah lama banget cuy ya, lama banget sekitar beberapa bulan yang lalu Ya teman-teman kita di Instagram dan saya ya uh, tentang video ini cuy Yang mana judul videonya itu adalah 35 jawaban Buddha sekolah yang lawa dan kelakar di Malaysia Wah ini menarik cuy seperti biasa kalau korang ingin tengok original videonya, nanti saya cantumkan uh, link channelnya di bawah cuy Dan link videonya juga cuy. Yang mana nama channelnya itu adalah Ahakspedia cuy ya. Ahag disini saya subscribe cuy ya. Saya sudah subscribe. Dan saya harap korang juga bantu support ya. Dengan cara subscribe dan like video-video dari Ahakspedia cuy. Oke cuy sebelum kita lanjut, kalau korang memang suka dengan video ini bantu like nya cuy dan bantu komentar di bawah cuy Supaya mengembalikan algoritma saya yang hilang karena beberapa hari ini kita nggak membuat video cuy Oke langsung aja jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Halo guys, semua orang pernah melalui zaman okay. persekolahan banyak kenangan yang tak boleh dilupakan zaman sekolah ni Antaranya ada kenangan manis seperti lulus dalam peperiksaan Ataupun dapat piala dalam acara sukan ya, Ada ya, juga betul, kenangan betul. buruk Seperti kena rotan dengan cikgu Ataupun terberak dalam seluar <laughs> Zaman persekolahan ni memang seronok Tapi ada juga masa-masa <laughs> yang tak berapa seronok Contohnya ketika waktu peperiksaan Yang dah study tu mesti happy je kan Yang tak sempat study tu ha mulalah keluar jawapan yang pelik-pelik jadi, tajuk aneh, pada aneh, video aneh, ya. kali ini adalah 35 jawapan peperiksaan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia. Oh. Sebelum tu, random shoutout kepada subscribers saat Terima kasih kerana menyokong kami. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila subscribe, like dan bantu komen dalam video Bantu support je ini, ya, okay? bantu support. Ibu negara Malaysia, Puan Rosmah. Eh? Negara Malaysia jawapannya Puan... Puan Rosmah Nah kalau ini saya nggak tahu Saya nggak paham je Karena kita lihat lagi Ibu negara pada waktu itu Siapa gitu Apakah belum berganti sampai sekarang Saya nggak tahu Dia jawab di sini tu Puan Rosmah itu ibunya ke Atau nama cikgunya je Kalau ini saya nggak paham je Okay next Berikan dua peranan dan tanggungjawab bapa Menghantar ke sekolah Mengambil di sekolah <laughs> Berikan dua peran, peran, peran, peran orang, seorang bapak gitu, mengantar ke sekolah, <laughs> mengambil ke sekolah. Kayaknya masalah pribadi sini sih, mungkin dia cuma melihat bapaknya ya, ayahnya itu mengantar dia ke sekolah dan mengambil dia ke sekolah lagi gitu ya. <laughs> Budaya bina ayat berpandukan gambar yang diberi ini, telur ayah. Saya suka makan telur Saya ada dua biji telur Telur itu bulat Ini kok Ini salah tulis Ini telur ayah Yang Kayaknya dia salah tulis Dia di sini Atau gimana sih Ini telur Telur ayam Maksudnya telur ayam Cuman beda hal dengan M ya Cuma yang pelik ya, yang kelagaran itu saya ada dua biji telur gitu. <laughs> Tapi benar ya, yang salah itu itu ini telur, <laughs> ini telur ayah gitu ya. Binepantun empat kerat yang pernah anda dengar. Jangan takut, jangan khawatir, itu kentut bukan petir. <laughs> Beri satu sebab tentang kehadiran kula pada roti es. Kulapu. sebab roti sangat sedap tunggu kulapu itu apa ya? Kulapu. tulis satu pemerhatian lain yang menyokong sebab di 1A beg plastik busuk apakah hmm? yang diperhati pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini roti lembab tidak sedap nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini mata-mata kehati hati-hati ke yang ku, ku terbang dari laju nak rotan dekat tanganku ku buntut terbang dari laju, narotan ke, cegunya cik, jawab, cegu itu jawab kembali sih, begini sih, walaupun saya nggak paham ya, dia jawab apa di atas, saya nggak paham gitu ya, tapi yang, yang, yang keempat ini ya, yang, yang dia ini, dia kayaknya mengerang banget gitu ya, lebih ke kayak bete banget makanya, cegu cik... Cikgu jawab balik gitu ya Kat tangankah ke buntut? Kat tangankah ke buntut? Jangan, Jangan kata abang tak payung Jangan kata abang tak payung? Jangan kata abang tak payung Nah ini aku angkat paham lah begini cik Jangan kata abang tak payung Kalau saya ya mengartikan ini Sedia payung sebelum hujan, eh, ya. Kalau presiden ind bahasa Indonesia, ya, sedia payung sebelum hujan. Jangan kata abang tak payung, gue gak paham ini sih. Jangan kata abang tak payung, korang bisa bantu jelaskan ini sih. Ya, saya merasa ingin tahu juga gitu ya, apa yang, apa yang pelih dari jawaban ini. Kalau salah, iya, benar salah, tapi... Pasti ada makna gitu. Budak-budak tu asal bicara gitu ya. Jangan kata abang tak payung ini artinya itu apa gitu ya. Korang bisa komentar di bawah je. Okey. Jelaskan kesan-kesan penyatuan baranggay dalam sistem Encomienda yang diperkenalkan oleh penjajah di Filipina. Sudah oh, kata Filipina. saya bukan hidup di Filipina. Ya Allah, tak tahu. Mengapakah penduduk Filipina membenci sistem Encomienda? Mereka suka benci siapa? Lu <laughs> Lucah siow, aneh, z. Because oh. Sistem Enkomienda Yong Shurima Diatakan dua peranan Jose Rizal Dalam perkembangan nasionalisme di Filipina Jose Rizal? Siapa? Ada Facebook tak? Saya pergi tanya dia <laughs> Saya orang Taiping Bukan Filipina moy. Bagaimanakah negara Filipina Membebaskan diri daripada penjajah yang pertama? Haiz Tanya orang Filipina lah <laughs> Ada Facebook tak? Ini... Terus Rizal ya. Dia cari Facebook. <laughs> <laughs> ini tentang sejarah ya. Sejarah Filipina. Oh, saya pribadi, saya juga tak tahu ya gitu ya. Sejarah di Malaysia tentang Filipina itu bagaimana. Tapi, ini anak kayaknya ada masalah deh, nih. Kayaknya... <laughs> Kenapa dia bisa menjawab ini dengan barbar gitu ya. Saya pribadi, kalau... Aku tuh masih kecil dulu ya, masih budak. Kalau saya tak tahu, saya tak paham. Saya... Saya kata tak paham saja, saya kosongkan je ya. Uh, jawabannya gitu, saya kosongkan je. Dan ya terserah guru mau cakap apa gitu Memang saya tak tahu, tapi ini dia barbar banget sih. Dia kayak apa ya? Aduh, gila sih ya, budak dulu-dulu ya. Mereka tuh barbar gitu ya, nakal banget. Apakah nama haiwan ini? Kambing. Jadi pertanyaan saya cuy Dari segimananya Ini kalau di, Malaysia, di Indonesia Cakepnya ini belalang gitu ya Kalau di uh, Malaysia Saya tak tahu, Mungkin belalang juga cuy ya Dari segimananya se, Apa namanya Seekor belalang Bisa dikatakan kambing gitu Orang Dari dari segi gue kayak mau menangis, kayak mau menangis lihat ini sih kambing atau karena dia bertanduk kalau dia cakap kecoa ya atau apa sih sepenyebutannya ini yang selalu ada di di bilik apa bilik mandi gitu ya Billy kamar mandi di wc mungkin mungkin iya ini kambing cuy kambing apa ayahnya itu peternak kambing Memelihara kambing? Saya tak faham je. Tak bisa kita. Gitu. Salina bercadang menjual 540 biji kek cawan dalam bentuk pak. Terangkan bagaimana anda boleh membantu oh, menentukan bilangan ini, kek cawan dalam satu pak adalah 6 dan berapa jumlah bilangan pak yang boleh dijual. Berikan alasan anda. Saya tak nak tolong Salina. Tak mau keluarkan tertawa saya cuy Ini tengah malam sebenarnya cuy Saya har saya harap Ternyata video ini selucu ini cuy Sekelakar ini gitu <gifat <gifat> Saya tak Saya tak apa Tolong saya salina Tandik. Apakah haiwan ini? <tuh> Kok kedai? Buaya <Wajar. tuh> Nah kalau ini hampir mirip gitu ya <tuh> Hampir mirip gitu ya Nah kalau ini masih ya Masih, masih bi enggak an lah Kalau ini ya mungkin Penyebutannya saja yang salah gitu Tapi agak menuju ke ini ya Krokodil gitu ya <tuh> Jadi jawabnya buaya gitu Yang tadi itu kambing lah Itu yang parah banget sih <tuh> Catatkan resipi ciptaan kamu di ruang berikut Nama resipi Goreng pisang Bahan-bahan Pisang Cara-caranya Goreng Apa yang terjadi seandainya manusia melupakan Allah Subhanahu SWT dalam kehidupan mereka Neraka kirim salam Wah Tulis jawapan yang betul Hidup seseorang manusia itu akan binasa Betul betul Mengapakah kota Makkah sangat penting bagi orang Islam Kerana ia merupakan kiblat? Kota Mekah lebih indah daripada kota Paris Senaraikan dua faktor utama bin Affan Dipilih ke Mekah setelah orang Islam disekat di Hudaybiyah Ini sejarah ke agama? <tong> Namakan ibu negeri bagi negeri, negeri, negeri tersebut Melaka, Bapa Melaka Pulau Pinang, Datuk Pulau Pinang Sabah, Nenek Sabah <tong> Nurul dan Syidah telah ditugaskan oleh guru mereka untuk membersihkan bilik makmal. Syidah cuba untuk curi tulang dan memberi amaran kepada Nurul agar tidak memberitahu guru mereka mengenai sikapnya. Tindakan Nurul, dia harus memberitahu guru atau suruh Syidah untuk meletakkan tulang itu balik. Nyatakan aktiviti laut masyarakat kerajaan Melayu awal berdasarkan gambar. Mula-mula mula ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku. Kenapa? Tak apa lah, terima kasihlah jadi kekasihku. Kenapa jadi lirik lagu gitu ya? Kenapa? Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar. Seperti ayah kahwin lain... Gini, cuy. Astagfirullahaladzim, saya, saya, saya tertanya-tanya gitu ya. Kok Buddha, kok Buddha bisa menjawab hal seperti ini, cuy? Kalau apa ya, saya, saya Buddha, Buddha dahulu. Saya kalau melihat gambar ini, saya akan menjawab ya, apa ya, saya tak. Kalau dibilang seperti orang kawin Mungkin iya Yang jadi masalah Seperti ayah kawin lagi Kawin lain gitu ya Itu hal yang menurut saya nggak masuk di akal gitu Seorang Buddha Bercakap seperti itu gitu ya Apa? Astaga saya enggak Saya nggak habis pikir Makanya saya Kayak tadi terperanja gitu ya Karena saya Saya tak Tak sadar dia bakal menjawab seperti ini. Apakah budak-budak zaman dulu itu mengerti soal perkawinan gitu ya? Seperti ayah kawin, kawin. <laughs> ini, ini jawab, jawaban benernya pakaian adat ke? Uh, uh, apakah ini raja? Isa-Isa saya nggak paham ini cik ya, pokoknya keluar dari sepe, apa namanya seperti ayah kawin like, kawin lain gitu ya. Ayuh. Nyatakan satu tugas Sumpah. utama Perdana menteri naikkan harga barangan. Nyatakan tiga jenis najis dalam Islam Boleh. cair, keras, kuning-kuning. Berikan tiga alat istinjaq dalam kategori benda kesat, tukul. Apa yang dimaksud ini cuy? Cair? Keras? Bocek Sepana Sepana laras Bocek bodo Bagaimanakah cara orang Arab Quraisy Untuk menghapuskan kerajaan Islam? Mana saya tahu cikgu Time tu pun saya tak hidup lagi Senaraikan etika peperangan mengikut ajaran Islam Makan kurma sebelum perang Cadangkan satu cara untuk menjadikan kursi itu lebih stabil. Stabil, Dani. Ah. Cadangkan satu cara untuk menjadikan kursi itu lebih stabil. Untuk menjadikan kursi itu lebih stabil. Stabil, Dani. Tunggu, tunggu, Tunggu. Jis. Stabil, Dani. Iya eh, kalau kasat mata kasat mata ini udah stabil gitu ya kecuali kursinya itu kakinya ada tiga ini kakinya ada empat jadi stabil lah Wah kalau ini saya tak paham Jay <laughs> tapi di sini <laughs> maksudnya penjelasan atau gimana sih Makanya dia jawabannya stabil dah ni. Jadi salah gitu ya. Dia menjawabnya seakan-akan songong gitu ya. Saya tak faham ini je. Korang bisa jelaskan ya. Untuk yang ini. Kursi ini je. Ok next. Rakan kamu berminat untuk menderum-mendarah? Kirimkan SMS kepada rakan kamu itu untuk memberitahunya maklumat lanjut mengenai acara tersebut. Hola babe, ada dengar dengar Yumina untuk benda mendarah. Betul ke you nak demam? Kalau you tak ada darah macam mana? You pula minta darah. Nanti ai pula kasih you darah ai yang mm Dap Kalau you sakit macam mana nanti? You nak mati ke? Dah gila ke you? Lencai sudah mari ma Sekarang lu nak tunjuk Samsung luka gua? Wah, tak boleh. Lu fikir masa-masa kari ayam sebelum buat keputusan macam gini. Kalau tak, gua akan cari lu dan family lu. Gua potong semuanya. Okey? Selamat malam baby. Love you. Ha ha ha ha. Jumpa esok. Ini kalau kita baca dari ininya, ya dari kalimatnya ya, kalau saya uh, ya menurut saya pribadi sih ya, ini bukannya anak anak psikopat gitu ya? Kok ngeri banget gitu ya? Yang jadi yang salah kok dia bisa niat menulis itu dalam jawaban gitu. Ini jawaban. Uh, di sekolah gitu ya Kok dia bisa menulis hal seperti ini Seakan-akan Sudah terbiasa Melakukan itu gitu ya Sudah terbiasa uh, Menuliskan ini kepada orang lain gitu ya Berkata kasar Kayak kalimat-kalimat Fisikopat gitu ya Ah bodoh lah Muah Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti Kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut Sejak berkahwin dengan jutawan Siti sering bersedih dan merasa terkongkong sungguh pun hidupnya dalam serba kemewahan hmm. Bagai burung dalam seluar Kau bisa bagai burung dalam seluar dijob gitu gitu. Singkat padat kita. Gitu. Ustaz. Jawi ayat di bawah ini. Senyum itu sedekah. Betul itu. Solat itu tiang agama. Betul itu. Saya sokong. Budi yang baik dikenang juga. Betul itu. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Betul itu. Ucapkanlah insya-Allah apabila berjanji. Insya-Allah. Senyum. Maksudnya jauhkan bahasa apa ayat di bawah ini gitu. Dikayaknya di sini dia salah tangkap gitu ya. Maksudnya apakah jawaban ini benar apa tidak? Mungkin dia berpendapat seperti itu sih. Makanya dia bilang betul itu. Tapi pertanyaannya adalah atau dis, kita disuruh untuk membuat uh, apa namanya kalimat ini dari huruf jawi gitu ya? Kayak huruf Arab gitu ya Senyum Ungkapkan X dalam sebutan Y Firman Allah Barang siapa yang menyusahkan orang lain kelak di akhirat akan disusahkan oleh Allah <SUSS> saya langsung tangkap jawaban ini cuy Begini ya saya jelaskan sedikit ya Maksud Maksudnya Dia menjawab seperti ini itu bukan jawaban yang benar Tapi dia kayak menyerang gitu Menyerang Cik nya kembali gitu ya Kalau orang lain menyusahkan kita Ini akibatnya gitu Makanya dimasukkan ayat Paham. mereka bisa terlintas di pikirannya untuk menjawab seperti ini cuy. Apakah ini spontan? Dia menjawab ini spontan atau memang dia sudah terlalu lama memikirkan itu makanya dimasukkan ayat ini gitu ya. Tapi bagaimana caranya dia bisa berpikir tiba-tiba ke ayat gitu ya? Asal berarti agamanya Buddha ini bagus gitu, agamanya bagus. Cuman dia memang kalah di matematika. Kayaknya seperti itu cik ya Saya tak faham Tapi ini Sumpah ini kelagar banget ini <laughs> Kalau saya di posisi dia Saya tak menjawab apa-apa gitu ya Bukan orang lain Kelak di akhirat akan disusahkan oleh Allah Ibu saya seorang yang tegas Dia juga seorang yang rajin Hobi ibu saya ialah main telefon Terangkan kegunaan objek tersebut Lampu suluh, suluh tempat gelap Bubu, cari kapal hilang <tik> Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah ini Fikirlah perkara itu masak-masak sebelum kamu membuat keputusan Cikgu Menati, mari kita bertahun apa masalah awak ni Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah ini Beta mau pengawal istana membuat kawalan ketat di seluruh tanah ini Okey. Dayang-dayang, sediakan peralatan besiram yang segera Sebentar lagi, Putri Mayang Kirana ingin bersiram Ok <tongan> Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah ini Semasa pemegian Beta ke Tanah Suci Tengku Mahkota akan mentadbir negeri ini Patin nak tanya, siapakah Tengku Mahkota? <tongan> Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah apa aktiviti yang diadakan di sekolah kita sempena sambutan Hari Kebangsaan? Tak tahulah, aku pun tak datang. Lengkapkan peribahasa di bawah. Ada udang di sebalik batu. Air tenang jangan disangka tiada. Tanah berat mata memandang, berat lagi bahu memegang. Bagaimana acuan? Begitulah aduan. Belakang parang diasah lagikan tajam. Bapa borek, anaknya goleng. Bahasa jiwa. Bahasa bangsa Biar lambat Asalkan selamat. selamat Bunga bukan sekuntum Kumbang bukan Sekumbang Di mana ada kemahuan Di situ ada Keambilan Harimau mati meninggalkan belang Manusia mati meninggalkan Mayat Hidung tak mancung Pipi tak merah Seperti kera mendapat Nasi Seperti katak di bawah Kerusi Seperti ketam menyuruh anaknya berjalan Laju Seperti tikus membaiki Kereta Sudah jatuh ditimpa Kemalangan seperti kacang lupakan Seperti tikus Membagi kereta Nyawa Di mana bumi dipijak Di situ langit terbang Ada gula Adalah Manis Tuliskan pemerhatian kamu terhadap haiwan berikut Pemerhatian saya terhadap siput babi ini Pelahan berjalan Kerana dia akan berfikir Adakah dia siput atau babi Sinar manakah yang paling berbahaya? Sinar matamu. Terangkan jawapan anda. Sinar matamu bagai api menyambar. Baguslah. Masuk AF. Berdasarkan gambar di atas, tulis satu peribasa yang sesuai. Tak sabar malam pertama. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang... Lelah rasanya ya Video ini durasinya cuma 9 menit lebih Tapi kok lelah banget gitu ya Keringat padahal pakai AC Oke okay, cuy itulah tadi Jawaban-jawaban <laughs> Bocil Yang barbar menurut saya cuy ya Saya tak sangka ya Bakalan kelakar ini cuy Selucu ini cuy ya Sendenya saya tahu bakal sekelakar ini Ya saya akan mereaksi video ini itu di tengah hari atau di sore hari, di petang hari gitu ya. Saya mereaksinya itu tengah malam, cuy. Makanya saya agak menahan tertawa saya keluar gitu ya. Makanya sakit, percaya sih. Kayak ulu hati itu kayak tertekan gitu ya. Aduh saya nggak nyangka bakalan sekelakar ini gitu cuy. Saya saya pikir itu lebih ke pelit aja gitu ya. Pertanyaan jawaban-jawaban yang pelit. Tapi banyak juga yang kelakar, terutama. Salin, Salina, Salina tadi itu, cuy. Saya nggak menyangka dia akan menjawab itu gitu. ya Saya tanah bantu Salina gitu. Saya kayak momen gitu. itu lepas banget ketawa saya, cuy. Dengan yang kedua itu kambing, kambing. Apa? Apa? Ah! Dari segi mananya, dia mengatakan itu mirip kambing gitu. Oke okay, cuy. Aduh, ini durasinya panjang banget. Padahal videonya ini cuman singkat cuy. Sebenarnya ya, cuman singkat. Cuman saya lebih banyak ini cuy. Lebih banyak apa namanya? Uh, menertawakan hal-hal yang. enggak tahu selera humor saya, kah? Yang berlebihan atau gimana cuy? Apa kurang terhibur dengan video ini? Apa kurang ngakak dengan video ini? Apa cuman saya cuy? Orang bisa komentar di bawah, cuy ya. Saya tak, saya tak paham kenapa saya sebi, sebi, apa sebisa ini tertawa gitu berlebihan gitu ya. Sumpah, saya nggak berlebihan untuk tertawa. Saya memang jujur tertawa gitu karena memang lucu gitu, cuy. Mungkin yang uh, ini, cuy, yang menurut kalian itu peli Saya humornya itu beda, saya tuh gampang sekali tertawa, gampang sekali terhibur, cuy ya. Oke okay, dan mungkin itu aja cuy ya Mungkin itu aja Karena ini sudah tengah malam banget Takutnya mengganggu orang-orang di sekitar kita cuy ya Sekali lagi saya cakap Bantu like-nya cuy Bantu komentar di bawah Ya kalau memang video ini bisa menghibur korang Korang bisa share ke sosial media yang kalian punya Ke tiktok dimanapun gak jadi masalah Yang penting cantumkan kreditnya cuy Oke okay, dan saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Endi Thank you next Thank you next Dan Thank you, next. Bye. <laughs> <laughs> come in. Come in.